Senyum di wajah Lindong melebar setelah melihat mata merah Moling. Sebelum dia tertawa dan bertanya, "Apakah kamu percaya padaku?" "Aku tidak pernah meragukanmu sejak awal," Moling menghela nafas dalam-dalam karena dia telah menunda memasuki wilayah inti. Dia belum pernah mendengar tentang pertarungan antara Lindong dan Wind Cloud Empire, namun ini tidak mempengaruhi kepercayaan tak tergoyahkan yang dia miliki pada Lindong. Keyakinan ini telah tumbuh di dalam hatinya karena berbagai tindakan Lindung sejak dimulainya Hundred Kingdoms. Bahkan sekarang, dia masih percaya pada yang terakhir bahkan dalam menghadapi kerajaan super. Awalnya, dia tidak ingin melibatkan Lindung dalam masalah ini. Salah satu alasannya adalah dia tidak ingin mengganggu Lindung dan alasan lainnya adalah dia tidak ingin Lindung membersihkannya lagi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan mengatakan kata-kata seperti itu. Kali ini, Lindong tidak mengambil inisiatif untuk campur tangan dan membantu mereka mendapatkan kembali harga diri mereka. Sebaliknya, dia hanya dengan tenang memberi tahu mereka bahwa meskipun pihak lain mendapat dukungan dari kerajaan super, dia, Lindong, mendukung mereka. Ada kegembiraan serupa melonjak di mata Duyun dan Mensan. Mereka segera mengertakkan gigi dengan erat saat kilatan-kilat tajam melintas di mata mereka. Ketiadaan antusiasme awal mereka telah menghilang hampir seketika, menyebabkan mereka terlihat seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Semua orang di sekitar mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat trio moling, yang tiba-tiba berubah dari seekor anjing yang kehilangan rumahnya menjadi individu yang bersemangat. Mereka jelas tidak mengerti mengapa kelompok itu mengalami transformasi drastis setelah melihat Lindong. Mungkinkah orang ini dapat memberi mereka dukungan untuk memprovokasi kerajaan super? Ayo, gunakan kekuatanmu sendiri untuk merebut kembali barang-barangmu. Meskipun kami berasal dari kerajaan tingkat rendah, aku akan menangani konsekuensinya hari ini. Lindong melambaikan tangannya dan tertawa. Kerajaan tingkat rendah Lindung tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya. Hasilnya, suaranya sedikit menyebar. Ekspresi orang-orang di sekitar segera menjadi sangat menarik saat pandangan mereka menatap pertama dengan cara yang aneh. Awalnya, mereka bertanya-tanya apa yang membuat kelompok Lindung berani untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Di luar dugaan, dia juga berasal dari pemerintahan yang lebih rendah. Benar-benar misteri bagaimana orang-orang ini berhasil mengatasi area inti. Kelompok Moling hanya mengangguk berat di tengah banyaknya pandangan menarik dari sekitar mereka. Setelah itu, mereka tiba-tiba berbalik dan sekali lagi berjalan kembali ke Alun-Alun dengan niat membumbung pembunuhan. Oh, kamu punya nyali. Beberapa pria berpakaian hitam di Alun-Alun masih berdiri di sana. Mereka telah menonton kelompok lindung dengan tatapan es sejak awal. Ketika mereka melihat kelompok Moling dengan berani mendekati mereka, mereka segera tertawa dengan cara yang aneh. Nak, jangan sembarangan mencoba tampil perkasa. Ini akan sangat terlambat untuk penyesalan di masa depan. Aku yakin kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mencampuri urusan kami. Pemimpin berpakaian hitam itu menatap Lindong dan mencibir. Lindong hanya menyeringai setelah mendengar ini. Dia mengabaikan kentang goreng kecil dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat kelompok lain di bawah pohon besar yang juga melihat ke atas sebagai tanggapan. Sedikit dingin berlama-lama di wajah Lindong saat ini. Mengungkap kesombonganmu. Kamu mencari kematian. Seorang pria berambut putih di samping seorang pria muda dengan gaun hitam dingin membagi mulutnya menjadi senyuman dan berbicara dengan cara yang menyeramkan. Mata tajam pemuda berpakaian hitam itu menyeka Lindong. Sementara senyum ramah muncul dari sudut mulutnya. tubuhnya yang semula ingin berdiri. Kembali duduk. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini akan menolak hari ini. Likun. Karena yang lain ingin menguji kemampuan kita dari kekaisaran Wei yang agung. Kamu hanya perlu menguji mereka sebagai balasannya. Pemuda berpakaian hitam itu menepuk lima jarinya. Aura es yang samar terlihat menempel di ujung jarinya saat dia berbicara dengan lembut. Dimengerti. Orang-orang di arena segera menanggapi dengan hormat setelah mendengar ini. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia berbalik. Dia menatap kelompok moling yang mendekat ketika bibirnya terbuka dan kata-kata berbisa menetes dari mulutnya. Aku telah memberimu jalan untuk hidup. Karena kamu menolak untuk mengambilnya. Jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Petik dua, Bang. Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul dari bawah kaki likun. Menghadapi wajah Likun yang ganas ini, kelompok Moling tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sebaliknya, kekuatan Yuan yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuh mereka, menyebabkan ekspresi Likun berubah sedikit. Jelas, mereka tidak berharap bahwa kelompok Moling sebenarnya juga akan sekuat ini setelah keluar semua. Membunuh mereka, tak kenal belas kasihan, Likun berteriak dengan dingin. Keberanian Trio Moling untuk memprovokasi kekaisaran Wei Besar jelas telah menyebabkan dia menjadi agak marah. Jika dia tidak mengajari orang-orang ini pelajaran yang tepat hari ini, kemungkinan reputasi kekaisaran Wei Besar akan menjadi sasaran lelucon orang lain. Ada empat sosok di belakang likun Keempatnya memiliki aura yang agak kuat. Oleh karena itu, setelah tangisan likun terdengar, keempat tokoh ini juga tiba-tiba maju ke depan. Undulasi Yuan Power mereka juga telah mencapai tahap 3 Yuan Nirvana. Meskipun mereka juga pada tahap 3 Yuan Nirvana, mereka jelas jauh lebih lemah dibandingkan dengan kelompok Moling. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, trio Moling telah memperoleh warisan Sekte. Mungkin ini tidak akan memungkinkan mereka untuk dibandingkan dengan para pemimpin kerajaan super itu. Tetapi mereka jelas bukan kelompok yang bisa ditangani oleh karakter biasa. Banyak tokoh berselang lintas dengan kecepatan kilat sementara serangan seni bela diri yang tangguh yang mengandung Yuan Power yang kuat dengan ganas terbang keluar. Bang-bang-bang, semua orang menyaksikan riak-riak liar dan keras yang dipancarkan dari titik di mana tokoh-tokoh manusia bentrok. Kejutan hadir di mata cukup banyak orang. Jelas, mereka tidak berharap bahwa kelompok Moling, yang telah menelan penghinaan sebelumnya, untuk benar-benar memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Tiga orang ini telah berkembang dengan cukup baik. Martin kecil tersenyum dan berkata ketika dia melihat adegan ini. Lagi pula, mereka juga telah mendapatkan warisan sekte. Sudah cukup untuk menebus kesenjangan di yayasan mereka. Lindong mengangguk. Kemajuan trio Moling sudah bisa dianggap sangat cepat. Dari kelihatannya, manfaat yang mereka peroleh dari warisan cukup signifikan. Setelah semua. Lindung saat ini hanya memiliki kekuatan dari puncak tiga tahap Nirvana Yuan. Tentu saja, tiga kekuatan panggung Yuan Nirvananya sudah cukup untuk membunuh Feng Chang dan empat ahli panggung Yuan Nirvana lainnya. Apakah kakak laki-laki Lindung mengenal mereka? Su Roo bertanya dengan lembut. Iya nih, mereka datang dari kerajaan yang sama dengan aku. Lindung tersenyum dan menjawab. Su Roo mengedipkan matanya yang besar. Jelas juga sangat terkejut. Setelah semua, dia tahu keganasan Lindong agak baik. Namun, secara relatif, Mo Ling dan yang lainnya tampak jauh lebih biasa. Sepertinya mereka akan menang. Api kecil yang biasanya tenang tiba-tiba berbicara dengan suara datar. Bang, kata-katanya hampir memudar ketika suara rendah dan dalam terdengar di medan perang. Keempat ahli Great Way Empire melesat ke belakang. Tampak sangat menyedihkan. Mereka jelas dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Kelompok Moling dengan cepat menyerap segel Nirvana di tangan keempat orang ini ketika mereka dikirim terbang. Bajingan, mata Likun segera menjadi gelap setelah melihat kekalahan cepat keempat. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, Moling sudah bergegas. Tangan panjang yang terakhir itu tampaknya menari sebagai Yuan Power liar dan keras berkumpul dengan kecepatan kilat. Mengembalikan tentara Yuan liar Wajah tampan Moling saat ini ditutupi dengan ekspresi yang hampir gila Seni bela diri yang dia gunakan sangat kuat Dari penampilan Yuan power yang tampaknya berkumpul di telapak tangan Moling Jelas bahwa itu telah mencapai tingkat seni bela diri jiwa tingkat rendah Moling, kamu berani Serangan kilat seperti Moling juga menyebabkan wajah likun berubah secara drastis ini terutama terjadi ketika dia merasakan kekerasan liar dari telapak tangan mantan. Ekspresinya menjadi semakin jelek ketika dia dengan cepat memanipulasi yuan powernya dan melemparkan tinjunya ke depan. Wajah Moling sedingin es. Serangan seni bela diri liar menabrak kepalan likun dengan keras. Sebuah kekuatan besar meletus yang secara langsung mengirim likun terbang. Suara, purk, dapat terdengar saat seteguk darah segar keluar. Keributan, keributan segera terdengar dari sekitar ketika semua orang melihat Moling mengirim Likun terbang dengan satu serangan. Namun, kejutan di mata mereka menghilang secepat itu ketika mereka melihat Moling dengan kasihan. Apakah orang ini lupa bahwa ada ahli sejati dari Kekaisaran Wei Besar yang menonton dari sela-sela. Mengirim anggota Kekaisaran Wei Besar yang terbang di depan begitu banyak orang. Hal ini kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik. Tak berguna, pria berambut putih di bawah pohon besar menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi cekung di matanya. Wajahnya langsung berubah dingin ketika dia membanting telapak tangan ke tanah yang langsung berubah menjadi cahaya hitam yang melesat keluar. Kekuatan Yuan Perkasa melayang keluar. Ternyata dia adalah empat ahli panggung Yuan Nirvana. Pria berambut putih itu seperti peng besar yang telah melebarkan sayapnya. Dalam sekejap, dia muncul di udara di atas moling. Dengan tawa jahat, tangannya berubah menjadi badai Yuan Power karena itu mengipasi keras menuju yang terakhir. Bahkan bajingan dari kekaisaran Wei besar aku lebih mulia daripada kamu makhluk rendahan. Aku akan memberitahu kamu apa yang tidak dapat kamu sentuh. Petik 2. Kekuatan Yuan yang tangguh merobek-robek udara. Mengandung kekuatan destruktif yang mencengangkan saat mengipasi Moling seperti kilat. Kecepatannya secepat petir. Ekspresi Moling berubah ketika dia merasakan kekuatan liar dan kekerasan ini. Dia baru saja akan membalas ketika suara angin tiba-tiba ditransmisikan dari belakang mereka. Sebuah menara logam yang kuat seperti sosok mendarat dengan berat di depannya ketika gambar-gambar batang yang tak tertandingi meletus dan langsung menabrak badai Yuan Power. Enyah. Teriakan rendah dan dalam terdengar ketika kekuatan mengerikan menyebar dari batang. Semua orang tercengang melihat bahwa tubuh pria berambut putih itu menembak mundur. Dengan, ledakan, ia bertabrakan di pohon besar sebelum jatuh dengan sedih. Mata pria berpakaian hitam berwajah dingin itu menjadi lebih gelap pada saat ini. Dia membuat gerakan-gertakan dengan jari-jarinya saat belati berwarna hitam melintas dan muncul. Dengan satu sentakan lengannya, sebuah cahaya hitam tampak menembus-menembus udara. Cahaya ini berisi angin yang bisa membelah tubuh empat ahli Yuan Nirvana Stage saat ditembakkan ke tenggorokan Little Flame pada sudut yang licik. Dentang, cahaya hitam bergegas melewatinya. Namun, ketika itu masih beberapa kaki dari Little Flame, lampu hijau tiba-tiba keluar dari belakangnya. Itu bertubrukan dengan ganas dengan cahaya hitam, dengan paksa menghancurkan belati. Swash Ekspresi pria berpakaian hitam dingin tiba-tiba berubah ketika belati hancur. Dalam pantulan matanya, sesosok muncul di depannya dalam cara yang mirip hantu. Sebelum skala hijau dingin berkedip-kedip berhenti di depan dahinya. Aku pikir aku, Lindong, masih bisa mengurus masalah ini di sini. Seluruh tempat itu sunyi. Lindong tersenyum sedikit ketika dia melihat banyak wajah tertegun. Suara lembutnya membawa kedinginan sedingin es saat itu bergema pelan. Lindong, nama dari mulut Lindong tiba-tiba menyebabkan murid dari sejumlah orang menyusut dengan cepat. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari siapa Lindong. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.